serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada cidukan vitamin yang diunggah oleh Kak Mary Masya Allah vitamin BBL L nih sahabat, ya luar biasa anak pintar anak soleh dan pastinya selalu menjadi kebanggaan kita semuanya Luar biasa, BBL sudah tentunya bisa mengil bunda, sudah bisa tepuk tangan, luar biasa. Tentunya, persahabat, ya, kita semakin bangga dengan abang L, apalagi sudah mau satu tahun ya, makin pintar dan makin saleh. Masya Allah. Kak Mary aja bakalan kangen banget dengan BBL. See you di Jakarta, kata Kak Mary. Luar biasa. Mudah-mudahan, BBL selalu sehat, dan semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Kemudian juga persahabat kita lihat di selanjutnya Ada postingan percakapan DM Dari Rizky Bilar bersama Kak Fahmi Ini salah satu teman Rizky Bilar juga di persahabat ya Mengenai postingan Papa Bilar dari pagi Yang meminta tentunya nama akun dari postingan Rizky Bilar Salah satu haters yang membawa-bawa nama Lesti Bilar Dari permasalahan Lesti Bilar kemarin persahabat ya ini membuat Papa Bilar pun selalu memantau kepada akun-akun haters yang selalu menyebar fitnah. Papa Bilar ini akan memproses, persahabat ya, poin penting kalimat yang diposting di umkan ini. Papa Bilar menyampaikan, lagi proses bro, abis umroh, mudah-mudahan beres tuh. Itu Papa Bilar yang menyampaikan. Dan langsung dijawab, Aleka Fahmi, amin ya Allah, gue support dan doain yang terbaik buat lu, dedek dan si kecil. Masya Allah, luar biasa. Kita lihat juga persahabat kalimat panjang yang ditulis Aleka Fahmi. Awal kenal dia tahun 2019, dan dia orang baik. Terlepas dari kesalahan yang dia perbuat kemarin, gua tidak membenarkan. Tapi dia juga udah minta maaf berdamai, dan mungkin bahkan bertaubah sama Allah yang nggak kita tahu. Kenapa sampai sekarang masih saja ada orang yang menghujat, memberitakan nggak baik bahkan memfitnah dia yang menurut gue udah keterlaluan banget. Sayangnya, yang mereka lakukan itu hanya sekedar untuk rating dan branding semata. Dan satu lagi, apakah orang yang menghujat itu lebih baik dan suci di hadapan Allah? Kalau Allah aja maaf Pemaaf buat hambanya. Kenapa kita hambanya seolah-olah lebih tinggi? Nggak mau memaafkan. Jangan hanya satu kesalahan, semua kebaikan hilang. Ini kata-kata yang luar biasa banget yang diposting oleh Kak Fahmi. Mudah-mudahan Papa Mbi, Bundang Lesti, dan BBL selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian juga, persahabat, di sini juga bayang sekali ya netizen yang selalu mempermasalahkan soal Rizky Billar yang membeli villa. Tadi pagi diunggahkan Kak Mary Papa B tentunya sudah tanda tangan persahabat ya mengenai surat menyurat pembelian villa ini luar biasa. Namun ada aja komentar yang tidak baik persahabat ya komentar yang selalu diberikan oleh para haters. Kenapa sih nggak Bunda Lesti yang tanda tangan kan? Bundel Lesti yang dikasih villa. Kita lihat nih ada sebuah kalimat yang diunggah oleh akun fanbase sih ya. ODGJ bilai. Tuh kan bukan Bundles yang tanda tangan, dia emang mau nguasai harta doang. Wkwk. gelang aja lu terus. Awas nyerang gua lagi bilang gua markuyuk katanya tuh ya. Ini gitu banget persobetan ya Tentunya kita hiraukan saja netizen haters yang selalu nyinyir. Kita doakan yang terbaik untuk Lesnar, mudah-mudahan apapun yang dilakukan, segala urusannya mudah-mudahan lancar dan selalu diberikan kesuksesan, amin. Kemudian kita lihat juga bersahabat, ada cirukan vitamin manja banget ya, momen di Bali, luar biasa, ini keren banget, Masya Allah, Papa B. JU katanya itu Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah Bakalan kangen banget ya dengan momen-momen seperti ini Mudah-mudahan Idola kesengan kita juga persahabat Ya bisa tentu berliburan kembali ke Bali. Next time kita doakan sehingga terbaik Untuk Leslock Family Kemudian juga persahabat kita lihat Ada unggah spesial juga dari akun fanbase de Alida Berikut karya alumni yang trending Satu on Youtube Ini keren, luar biasa, dan sangat membanggakan Lesti Kejora persahabat ya, selalu trending Trendingnya bukan trending dua atau tiga aja trending satu di YouTube ini luar biasa Masya Allah Semoga semakin banyak lagi karya yang disuguhkan oleh Lesti